ini kita akan membagikan cara membuat es teler a ulam sari Yang pertama ada es serut, ada sirup melon, sisambos, susu putih, susu coklat, buah durian, tape ketan, penangka, selasih, kelapa muda, dan alpukat Pertama, yaitu masukkan esut ke dalam gelas, tata hingga rapi. Masukkan sirup frambos di sebagian esnya, lalu masukkan sirup melon. masukkan juga buah nangka secukupnya disusul dengan kelapa muda Masukkan lagi buah durian, masukkan selasihnya, tape ketannya. Dan yang terakhir, masukkan susu coklat dan susu putih. kalau ini susu coklat dulu ya, guys. Disusul dengan susu putih. Oke. Es tawar ulang sari siap disajikan.